Nah sekarang saya akan membahas Saya tidak akan betul ya Hanya sedikit membahas beberapa Elemen aja Konsep leader yang Harus Bapak dan Ibu Kembangkan di bisnis ini Yaitu yang pertama adalah Menggunakan konsepnya Kepemimpinan Dalam terminologinya Ki Hajar Dewan Toro ya, Yaitu apa? Ing Ngarso Sunggulodo, Ing Matyumangon Karso, Tutkuri Handayani Nah, artinya apa di sini? Di depan, seorang leader itu harus memberi contoh Ya menjadi presenter, ya menjadi follow follow, follow up, ya, ya menjadi, ya semualah yang yang leader lakukan itu akan menjadi, akan dilihat oleh bener lain, makanya Hati-hati, karena apa? Dalam konsep bisnis ini, biasanya, ya, biasanya, kalau benar satu, itu yang meniru hanya seper 10 Kalau salahnya satu, yang niru sepuluh orang. Ya, sangat hati-hati. Ya, karena kalau Anda salah, yang niru sepuluh orang. Anda benar, benar sepuluh kali, kemungkinan yang niru hanya satu orang. Ya, karena sesuatu yang salah itu lebih gampang ditiru, sesuatu yang negatif lebih gampang ditiru ya nah inilah yang menjadi pondasi anda untuk membangun pilar bisnis anda ya kalau cuma mau jualan ngapain belajar kayak gini gitu? ya, ya Nah tapi kan anda kan ingin memiliki jaringan di berbagai daerah, ya Taiwan ada Singapura ada, dan jaringan anda itu tertata rapi orangnya sikapnya bagus-bagus, semangatnya positif-positif, membangun komoditas yang positif tidak mungkin kalau semuanya itu tanpa sebuah il ilmu Nah, nanti kalau ilmuannya sudah lengkap, sudah mendekati katam gitu ya, setengah katam lah jilainya, Itu Anda yang melihat bisnis net market tentu adanya cuma asik-asik-asik dan menyenangkan. Ya, tapi bagi mereka yang tidak paham menjalankan bisnis ini ada yang cuma stres, stres, stres, stres dan stres, <tuk tangan> ya enggak? Nah, karena apa? Karena akan menghadapi masalah-masalah dengan sikap dan persepsinya masing-masing. Bagi orang-orang yang sudah paham tentang uh, tentang uh, dinamika sebuah business marketing, begitu ada masalah itu cuma senyum-senyum aja. Iya, ya benar juga. Ya pasti akan muncul ya masalah ini. Ya. Itu malah malah jadi kayak lucu gitu ya. Iya juga ada yang lucu juga ya orangnya ya duluan-duluan saya apelan saya kok ya lucu-lucu ya gitu kan gitu jadi anda nyikapinya santai gitu kan tapi kalau kita tidak pernah memiliki ilmu tentang bagaimana kita membangun bisnis karena bisnis inilah terdiri dari banyak orang wah itu anda jadi apelan tua super stresnya sedunia itu orang yang paling nomor satu stres sedunia ngadepin duluan yang blackmatis ngadepin duluan yang korelis ngadepin duluan yang cerewet ngadepin duluan yang yang manja nang wah macam-macam Nah, gimana kalau kita nggak punya ilmunya? Nah, anda stres nanti. Ya kalau yang punya ilmunya masih nyamsunya saja ya, ada Iya penerjemah juga ya, ada juga yang kayak gini gitu kan. Jadi asik dan ketika Anda memahami, maka Anda menjalankan bisnis ini itu bagaikan seni ya. Seni itu asik ya, nggak ada orang yang melihat suatu seni itu kok stres nggak ada. Pasti yang ada adalah indah, harmonis, penuh makna, penuh arti mewakili sebuah gambar alam dan dan seterusnya ya. Banyak bahasa yang ditampilkan di situ. Ingat Bapak dan Ibu, konsep leadership lagi. Konsep leadership itu adalah leader itu bukan bukan mengakui aku lo leader. aku lo pemimpinmu. Itu enggak di bisnis ini enggak ada kayak gitu. Kalau Anda seperti itu sudah kena penyakit itu berarti, penyakit mental. Ya? Leader itu kalau di bisnis leader, leader itu adalah leader yang diakui, ya. Jadi jangan pernah anda mengakui anda sebagai seorang leader. Aku yang leadermu. Leader itu bukan mengakui dirinya, tetapi leader itulah diakui oleh orang lain. Lakukanlah hal-hal yang bersifat membangun kelistripan anda maka anda nanti akan mendapat pengakuan yang tulus dari downline anda bukan pengakuan karena takut ingat bisnis anda harus anda bangun dengan sebuah pengakuan yang tulus bukan pengakuan karena rasa takut. kalau anda punya pengakuan rasa takut berarti apa? sama artinya anda berada di sebuah perusahaan ya di perusahaan itu adanya cuma takut sama atasan lebih banyak yang hormat dengan atasan atau takut dengan atasan? jujur saja lebih banyak yang takut dengan atasan karena kecenderungan kalau di dalam organisasi konvensional karena atasan mendapatkan sebuah hak istimewa karena posisinya maka kecenderungannya dia ber, ber, berperan sebagai seorang manajer dan kata-katanya lebih bermana untuk kata perintah kamu harus begini kamu harus begini tolong kerjakan ini Tolong selesaikan ini. Kamu harus selesai ini kalau enggak. Kamu saya pecat dan seterusnya. Ya, enggak. Nah, dan itu tidak bisa diterapkan dalam organisasi Anda. Kalau itu Anda lakukan, kalau toh terjadi, "dulen Anda nur dengan Anda itu karena dulen Anda takut dengan Anda." Dan ketakutan itu tidak akan pernah bisa lama. Suatu saat, ketakutan itu pasti akan... Meletup pasti akan mengeluarkan protes, pasti akan suatu saat akan tidak bagus lah ya, tidak ada sesuatu yang langgeng kalau dibangun dari rasa tak takut. Jadi kalau Anda jadi seorang stoki jadi seorang upline ya, jangan jadi upline yang menakutkan ya, ya jadi jangan jadi upline yang menakutkan. Lapel yang menakutkan nggak mungkin disayang sama downline. ya nggak mungkin dirindukan sama Dunlen. Ya, kalau ada tuh, aduh, dateng, ini apa datang di ini? Apalagi ini salah, apalagi ini saya. ya stres, enggak. Nah, pengen enggak jaringan yang stres ya? Kalau enggak, jangan jadi uplan yang menak, menakutkan. Itu sebagai fondasi untuk menegakkan pilar. Jadi, sebelum ada menegakkan pilar sistem, maka apalagi teman-teman, ini kan stokis ya, jadi mudah mudahan mudah-mudahan nih ya dulu jadinya stokis bukan stokis prematur ya tapi benar-benar stokis yang lahirnya benar gitu kan, nah kalau udah terlanjur gimana? ya sudah dikasih gizi yang baik yang enggak penyakitan ya, oke saya sini tidak akan banyak membahas tentang leadership ya, khususnya bagi besok ya teman-teman yang ikut executive leadership club atau LC ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi forum pembahasan leadership bukan ada di ruangan Klub Distributor Inti ya ada porsinya lagi karena anda sebagai kalau, kalau serta KDI kan umumnya kalau dirunutkan ya ini biar agak flashback dulu ya biar anda paham apa sih itu KDI dibuat seperti ini gitu biar agak tahu sedikit tentang sejarah KDI